Desa yang hanya berjarak sekitar 4 km dari puncak Gunung Merapi ini banyak menyimpan potensi. Selain alam pegunungan yang hijau, juga mempunyai keunikan berbeda dari yang lain, yakni memiliki sebuah kampung kecil yang terisolir bernama Girpasang. Di kampung Girpasang hanya didiami 12 kepala keluarga, sehingga kearifan lokal masih sangat terjaga. Inilah yang menjadi daya tarik wisatawan. Meski terisolir, wisatawan tidak perlu khawatir karena pemerintah desa setempat telah menyiapkan kereta gantung atau gondola untuk mempermudah sampai lokasi Kampung Pasang. Gondola ini menjadi wahana baru para wisatawan yang suka akan tantangan karena menyeberangi jurang di ketinggian 150 meter dan sejauh 130 meter. Saat pertama kali naik gondola, tentu rasa takut dan was-was pasti ada. Namun semua akan terbayar setelah melintasinya, karena setibanya di atas, Anda bisa melihat pemandangan alam dari dalam gondola. Terlebih saat sudah sampai di Kampung Girpasa, bisa menikmati suasana pedesaan pegunungan sambil berfoto dan menyantap aneka kuliner tradisional. Kertinya dari Instagram sih, terkunjungnya seru gitu, kayak alamnya kan enak lagi bersih. Asik gitu aja, Merasa takut gak akan melewati jurang ini? tadi awalnya takut sih terus lama-lama, Mbak. -lama, Kepala Desa Tegamulyo Sutarno mengatakan wahana gondola dibuka pada bulan April lalu, dan antusias masyarakat maupun wisatawan cukup tinggi. Dengan harga tiket sebesar Rp 60.000 untuk empat orang, pengunjung dapat menaiki gondola yang keberadaannya kini menjadi ikon baru di Desa Tegamulyo. Ih, Alhamdulillah, semenjak ada gondola ini, khususnya di hari Sabtu dan Minggu, itu pun mulai setelah waktu duhur itu mulai eh, pengunjung berdatangan. Ya, ada peningkatan lah. Kalau hari-hari biasa, ya, paling 100-200, tapi kalau pas weekend itu ada mencapai lima ratus orang ada yang berkunjung Dari mana aja Pak, wisatawan yang lain? Kebanyakan peminatnya mah dari kawasan Yogyakarta. Semenjak dicanangkannya desa Tegal Mulyo menjadi desa wisata, perekonomian masyarakat sekitar kini dapat ditingkatkan. Pemerintah desa setempat juga berencana mengembangkan fasilitas bagi wisatawan berupa homestay.